Doa pengakuan dosa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji namamu. Terima kasih pula karena telah melayakkan kami, agar layak di hadapanmu meski kami melakukan banyak perbuatan dosa kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintahmu menyimpang dari kebenaranmu dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji semuanya adalah dosa yang kami tanggung sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah maka dari itu, Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu, kami meminta pertobatan. Kami ingin engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin bahwa engkau maha pengampun, maha pengasihi, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Kembali ke jalan yang benar dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan yang besar kami memohon. Amin. Bapa kami yang ada di surga,